bu naik lah bu. Bos sing ngos. Iki ya, oh, kono di kiri. Kiri kiri apa Sampai ya. Bu naik, Bu. SD, SD. ada turun aktif tangan tangan apa Mas, betul lampu di ter 50 60 cm. Kalau yang di jalan? Karena yang jalan kita ada 2 meter, 1 meter, 2 meter sampai. Sampai 2 meter ya, Pak ya? Iya, sampai 2 meter. Pak, ini karena Pak kok bisa naik air ini, Pak? Ya, karena dari sungai meluap enggak memadai. Sebelumnya apa? Hujan atau benuk? Hujan terus. Se sebelum jam 1 sampai seterusnya jam 9 itu dari sungai apa-apa yang ini Pak ya dari sungai kepada banteng untuk kecamatan yang masuk di kami baru dua kecamatan Mojowarno dan satu e, tiga desa di kecamatan Mojowarno yaitu Slorjo pingin dan cetak bayam kalau di Mojago ada lima desa Kedemangan Canti, Dek Manjilan dan yang terparah di desa Kedemangan dan air di jalan rata-rata kurang lebih dua meter di dalam permuka di dalam tanah di dalam rumah kurang lebih 60 puluh sampai tujuh cm untuk air ini luberan dari sungai panjer dan catap pandai <tik>